Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni. Ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 9:5 ini. Video, -video ini teruntuk uh, Baby Juma ya, Baby Juma siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 9:5 sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapak yang kekal, Raja Damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan utuh Nabi Muhammad. Dia bilang gitu. Baby Juma, kalau saya salah, oke okay lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok nggak pinter. Tapi Anda. Seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal. Bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda pertanggungjawabkan ini. Anda mau atau Anda mau? Saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungkan jawabkan di akhirat? Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu? Ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma lah, Baby Bujuma Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja. Heran saya. Ini lah dasteran, yang katanya di TikTok gitu apa, ngumpulin fulus, koin. Hmm? Yang harus belajar di pengajian.